Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Di Lovers serta Lesla Lovers Dimanapun kalian berada Selamat datang dan bergabung kembali Di channel kesayangan kalian Diva TV Yang akan mengabarkan informasi Dan kabar terbaru seputar Idola kesayangan kita Lesti dan kakak Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar tentunya baiklah para sahabat selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini kita mampir para sahabat, ya ini info banget penting untuk kita semua karena vitamin bahagia sudah di up di channel youtube nya kakak Rizky Bilar wajib mampir karena ini seru banget eh? Kolaborasi bersama Kang Sule Sudah di up, persahabat ya Masya Allah Sitkomnya Leslar Mertuaku bukan anak bapakku Itu judulnya persahabat ya Di channel Youtubenya Kak Rizky Bilar yuk sama-sama kompak Kita dukung yang terbaik Untuk karya-karya idola Kesayangan kita Dijamin Kalian pasti ngakak dam Tentunya bahagia banget melihat vlog ini Persahabat ya Info ini juga kita dapatkan dari akun HB Kentang Kota Sultan Ada kalimat caption yang dituliskan Nonton vlog ini sambil maskeran dijamin makin cantik Katanya tuh, aduh cute banget ya Hingga banyak komentar, banyak respon yang diberikan Salah satunya dari Juli beauty 02 Mengatakan di kolom komentar Ampun deh, ini vlog bikin ketawa Katanya tuh, ini salah satu bukti yang sudah menonton persahabat ya Pasti kalian di, wajib dibikin ngakak banget ya oleh idola kesayangan kita yang berkolaborasi bersama Kak Sule Dan selanjutnya persahabat ya Kita juga mendapatkan info bahwa sudah di up juga nih Tentunya di channel YouTube-nya Rian Demasif atau Rian Eki Pradipta Ini kolaborasi bersama Kakak Rizky Pilar juga Ya sama-sama kompak kita selalu mendukung acara-acara yang selalu ada idola kesayangan kita kabar berikutnya, perhatikan juga bersahabat di sini sebuah unggah spesial. Wow, masya banget ya diunggah oleh akun Teddy yang skor inal kejora. Memposting sebuah postingan foto di Lesti yang tentunya keluarga besar di Lesti ada sebuah kalimat ucapan doa. Sehat-sehat sayang, bunda maju utuhnya sehat. Kalian kuat. Love, love, love. Ini luar biasa banget persahabat ya. Selalu banyak doa-doa baik diberikan dari orang-orang yang terus mencintai Lesti Kejora. Mudah-mudahan deh Lesti diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan diberikan kesabaran. Amin. robbal alamin. Selanjutnya juga kita lihat persahabat ya. Ini mengejutkan banget ada sebuah ungan postingan dari IG-nya Bang Ariel di sini. Bang Ariel mengucapkan sebuah kalimat. Masih saya pantau dulu jari-jari yang kurang ajar semangat Wow kalimatnya persahabat ya Bang Boril ini masih memantau jari-jari yang kurang ajar di media sosial Tuh siap-siap aja para markona, para haters Bang Boril tentunya lagi memantau siapa saja Tentunya yang selalu memfitnah, yang selalu menyudutkan, apalagi tentunya menjelekan Lesti Kejora maupun Kakak Rizky Pilar. Mudah-mudahan, semua diberikan kemudahan diberikan kelancaran dan keluarga besar, hingga tim dari Leslie Entertainment ini diberikan kesehatan. Amin ya Robbal 'alamin. Untuk berikutnya juga, persahabat kita lihat di sini ada sebuah unggahan video yang diunggah oleh akun Sabdo Trading Islam, yang mana di video ini ada Pop Dance yang sedang diwawancara mengenai Dede Lesi kejora yang dirawat di rumah sakit, menekankan kembali Pop Dance persahabatnya Papa Daniel bahwa Lesi kejora dirawat di rumah sakit itu karena kecapean dikarenakan banyak kegiatan-kegiatan yang dihadiri oleh Dita Lesti hingga tentunya Dita Lesti harus dirawat di rumah sakit dan kita juga mendapatkan info dari Pabdan ini persahabat yang mana Dita ke kejora dirawat sekitar tentunya hingga tiga harian persahabat ya mudah-mudahan kesayangan kita diberikan kesehatan dan cepat sembuh persahabat ya dan mudah-mudahan juga PPL yang diberikan kesehatan Amin Di postingan ini Tentu banyak komentar yang diberikan Tentu banyak respon Yang selalu diberikan oleh para fans sejati. Ada komentar dari aku Dahliana189 Ultah Indosiar juga kalau bisa, dedek istirahat aja, gak usah memaksakan diri. Sudah hamil besar, bawaan ngap-ngap kalau aku sering-sering jalan aja sama papa utun atletik kejuara. Kami gak sabar nunggu Oton lahir. Selamat bersama bundanya, Amin tuh ada. Tentunya persahabat ya, respon yang luar biasa dari para fans mengingatkan bahwa dari Lesti tidak usah menghadiri acara-acara besar persahabat ya Mudah-mudahan idola kita diberikan kekuatan dan tentunya kesehatan Dan selanjutnya juga persahabat perhatikan ada komentar juga yang diberikan dari akun Instagram Lisnawati2617 mengatakan Dede kecapean habis tapping di teh Ocha selama hamil Udah beberapa kali tumbang sehat kembali ya de Istirahat aja di rumah jangan dulu ngambil kerjaan Biar suami aja yang kerja tuh. Banyak sekali persahabat ya Tentunya yang sayang sekali kepada Dede Alessia Kejora Dan tentu kita tahun tintinya Mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita dan selanjutnya juga persahabat, ada sebuah unggahan spesial dari DDLST di akun Instagram pribadi miliknya Mengunggah sebuah postingan video persahabat yang walaupun lewat jalur iklan atau endorse Kita tetap bahagia melihat kesayangan kita Ini diunggah satu jam yang lalu oleh DDLST kecoran Hingga banyak komentar yang diberikan Banyak respon juga Bersahabat ya Yang selalu diberikan oleh para fans sejati Di postingan Dede Lesti Kejora Ya ini dari akun Markona Anuskerkut mengatakan Di kolom komentar Dede cepat sembuh ya allah banget amin Dan kita lihat juga komentar lain dari akun goals 85 sehat-sehat dedek sayang, semoga rezekinya lancar dan mereka, amin. Wow, Masya Allah banget ya, dukungan selalu banyak dari orang-orang baik yang selalu mencintai dedek lasti dan kakak Rizky Bilar.